Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban Pada halaman 46 47, 48, 49 Dan 51 pada tema 3 Kelas 5 Makanan sehat Baik kita akan jawab langsung Di halaman 46 Iklan media cetak dan iklan media elektronik Iklan media cetak Memiliki gambar yang bagus karena berwarna cerah, dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Kemudian, kita akan jawab untuk iklan media elektronik. Iklan media elektronik memiliki... Gambar yang seru, karena dapat, bergerak, dan ada suaranya. Berikutnya kita akan bahas di halaman 47. Bentuklah sebuah kelompok yang terdiri atas empat siswa. Gunakan kertas gambar 4 dan bagilah menjadi tiga kolom seperti di bawah ini Diskusikan dengan teman sekelompokmu tentang iklan-iklan yang pernah dilihat atau ditonton Jenis iklan, iklan media cetak atau elektronik Dan alasan kamu mengelompokkannya dalam media tersebut Baik yang pertama, nama iklannya adalah sabun Life Boy. Media yaitu elektronik atau televisi. Kemudian, menggunakan gambar bergerak dan suara serta sangat menarik. Kemudian, sirup marjan. Kemudian, media yang digunakan adalah elektronik. Atau televisi. Alasan pemilihan media yaitu menggunakan gambar bergerak dan suara serta sangat menarik. Nama iklan paket internet murah Telkomsel. Media elektronik televisi. Alasan pemilihan media. Menggunakan gambar bergerak dan suara serta sangat menarik. Nama iklan berikutnya, seri baru mobil Toyota. Media, elektronik atau televisi, alasan pemilihan media, menggunakan gambar bergerak, dan suara serta sangat menarik. Berikutnya, kita akan bahas di halaman 48. Masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seseorang dapat terserang mah. Seseorang dapat terserang mah jika terlambat, makan atau membiarkan lambung. dalam keadaan kosong berikutnya halaman 49 kita akan bahas setelah selesai presentasikan peta pikiran kelompokmu di depan kelas lalu pajang di tembok kelasmu baik gejala adalah Nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara mengatasinya dengan antibiotik dan antasida. Cara mengatasinya dengan beristirahat dan banyak minum air putih. Gejalanya adalah perut kembung, BAB encer, mulas, mual, dan muntah Diare disebabkan oleh infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan Diare merupakan penyakit saluran Pencernaan yang disebabkan oleh bakteri atau parasit. Gangguan sistem pencernaan ampedu, gerd, wasir, radang usus, asam lambung. Mah disebabkan oleh luka lambung, terlambat makan makanan pedas. Mah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung.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 Mempelajari iklan, media cetak, iklan media elektronik, mah, dan diare. Berikutnya, empat hal yang baru menarik untuk diceritakan. 1. Mah 2. Diare 3. Iklan media cetak Mohon maaf, iklan media elektronik 4. Iklan media cetak Berikutnya, kegiatan bersama orang tua Bersama orang tuamu, buatlah larutan oralit dengan mengikuti petunjuk dan menggunakan bahan-bahan seperti yang disajikan dalam buku ini. Apakah kamu menemukan kesulitan? Bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut? Setelah saya membuat campuran oralit, saya tidak mengalami kesulitan. Nah itu saja yang kita bahas pada video kali ini Semoga banyak manfaatnya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh